kami main di Nagoya ini kali-kali main ke kota nah, Alas kalau ke kota pakai mobil macet buat parkir mahal Udah, jadi kita berangkat pakai kereta nah, katanya istri mau pengen main ke mana hmm? main ke mana Eto, Ion Mall Noritake Garden Noritake Garden hmm. nah, nah. ke Ujung di sini kita? Ke Dion kita. Pengen jalan-jalan ke <laughs> jalan -jalan <laughs> Kali-kali main ke kota ya. Jalan-jalan eh? Nagoya ya. <laughs> jalan-jalan Nagoya ya. <laughs> oh, hari yang pakai baby card <laughs> Iya yeah. Mau makan siang dulu di mana ini? Untuk? Untuk? Oh. Oh. Oh. Makan siangnya nih mudah oh, <tuk> makan, Sian siang, makan makan sekuasanya Siang-siang makan Makan kayak gini berjalan lagi Hai. Begitu ya, hai. Ah. makan dulu ini Oh nice. ya be kata ya, ya nggak enak ya enak ini tadi ma udah ngambil banyak sekali makanannya kalau oh, banyak sekali ya Makan peras mana nih? Oh. Enak deh, ya. nah, lihat lihat lihat oke hmm. teman-teman tadi udah makan di sini di hari ini I look, I look kencang sekali nih habis makan kita mau jalan-jalan biru -jalan lihat di mall ini terus lanjutkan abah yaki pengen apa dia nih? ada yang mau apa ini? eh? Musi. beli musik? Musi. <laughs> eh dinosaurus? wah. dinosaurus? Hmm. sama itu kawa? Um, musik orang musik orang? mau um. beli-mengbeli ini? 楽しかっ<笑><笑> di rumah ini kita gak ada siapa pun. Ini pera mainannya udah banyak nih di rumah ini. Rumahnya. Sekarang tengen mainin ya. Ini sekarang giliran kakanya nih yang mau bermain lagi. Eh mau bilang apa kamu? Ini? Hmm? Eh. 自分が言えてたん harga mainannya lebih murah katanya mau dibalikin, terus bermain yang lain. katanya akhirnya pilih mana ini? L L. yang ini aja, yang ini aja, yang tadi nggak jadi. yang beli yang ini aja, yang tadi nggak jadi. udah akhirnya beli yang ini nih. teman-teman sekarang giliran mamanya yang mau belanja kita lagi liat liat anting <laughs> oh enak apa teriang kok apa ini この eh? またね。ちょっとまたお話してもらおうか Hai <hums> Dia <hums> <sum> <sum> 僕ありがとうございます茶の<笑> foto foto roki Nesta sen taroka? Ah. teman kita sudah nyampe rumah lagi tadi pulangnya naik taksi ya karena nunggu busnya kelamaan Enak anak karena udah pengen pulang cepet nih ini aja ya, udah langsung main ya gitu nah, gitulah kalau kita hari ini jalan-jalan kena -jalan -jalan goya lihat molot baru makan makan puasnya agar beli mainan Inan sama Runa sama Arya oke okay. sampai jumpa di vlog berikutnya ya. jangan lupa komen, subscribe juga tombol like nya ya bye bye